Semua candlestick ada maknanya Mahirkan satu jenis candlestick Bottom cash tidak susah Bantu anda bottom cash rezeki dengan cara yang tersenang Hari ini, Alex mengajarkan sama anda technical analysis dekat posisi derendah Ikut candlestick Bagaimanakah untuk carikan EP masa pullback Untuk sekarangnya, Alex kena beritahu sama anda Kenapa kita perlu untuk mengetahui manakah adalah zon tertinggi sebelum kita menjadikan pullback. Okey, so dekat sini boleh nampak 36 hari boleh menyebabkan adat rugi dengan besar. Dengan kenapa kita nak tahu zon tertinggi sebab awak boleh terkejat, awak boleh cabut dengan tertinggi, take profit yang tinggi, Jauh ni daripada tersangkut daripada pasaran itu. Okey, dengan seterusnya, macam begini Pun beritahu sama anda Masa yang sudah lepas lama pun tak boleh menyebabkan anda Cover balik anda punya kerugian 78 hari, you boleh rugi lebih daripada 20% -nya. So, inilah tahunnya zon tertinggi adalah sangat-sangat penting Kepada semua pelabur saham yang ada dalam pasaran sekarang ini ini adalah corak-corak candlestick untuk menentukan harga tertinggi Untuk sekarang ni, aku nak tahu ke? Beritahu sama anda Ini adalah candle kedua ha, Biasa kalau kita nampak hari ke kedua ini adalah harga tertinggi Lepas tu, dia tutup dengan rendah So, ini kita ambilkan, ini kalau ketiga adalah merah dan tutup lebih awal, lebih bawah daripada candle yang kedua ni Ini adalah kombinasi corak sudah sampai harga tertingginya Okey, so dekat sini adalah untuk menentukan kepada anda Macam mana untuk membezakan dia punya kuasa untuk trend So, kalau contohnya dekat sebelah kiri dekat situ You boleh nampaklah Eh, ini adalah semakin bawah Dia tutup lagi bawah dekat sini Ha, dalam hati terlendah tu Ya, adalah lebih kuat dia Terkuasa dia Okey, so dekat sini boleh nampak eh, Dekat sini dia tutup lah lebih bawah dia Nah, dekat sini, bawah dia Dengan ini, dia punya body tutup dekat harga yang terendah dalam hard candle yang pertama Dengan ini adalah Dia tutup sama-sama dengan ini harga yang sebelumnya Dengan ini, dia punya echo Sentuh juga harga yang paling rendah dengan hard candle yang pertamanya. Dengan ini adalah kuasa yang terendah Maknanya, dekat sini adalah candle dia adalah dekat dalam candle no.2 so dekat sini you boleh menentukan ini dia bila tertinggiannya sangat kuat atau kurang kuat atau semakin yang rendah ok so dekat sini you kena TP dekat zone tertinggi tapi TP sepatutnya lagi penting daripada untuk EP-nya ini adalah formula kenapa dia EP lagi? Kurang penting berbandingkan dengan TP. So, ini kita boleh target price. Kita tengah take profit dekat tempat yang betul. So, baru boleh membawa wakil anda untuk dapatkan rezeki yang paling besar. So, contoh di Dekat sini adalah untung besar. Rugi kecil. Semua dekat sini kena mengakhirkan untuk cara TP yang betul sahaja. Sebab kenapa walaupun you masuk dekat satu saham dengan satu EP dengan tempat point timing yang sangat cantik tapi kalau keluar dekat timing yang tak betul ia akan menyebabkan anda pun untung kecil sahaja so kita yang dekat sini kita nak carikan untuk reality yang terbesar ok so dengan seterusnya dengan sini juga yeah, ini adalah rugi kecil dengan rugi besar ha, so ini kalau tipi yang tak betul akan menyebabkan anda rugi sampai sangat besar juga ok so dekat sini kita nak ajarkan sama anda macam mana untuk pergi carikan EP-nya point ha, untuk masa pullback so kita ambilkan contoh dekat sini masa dia punya candlestick yang pertama ini adalah candlestick yang tertinggi Okey, so dekat sini corak ketiga ni adalah hak, uh, itu Suatu kepala kan Okey, so dekat sini kita nampak ini harga tertinggi adalah nombor pertama Okey, nombor pertama lepas tu dia diikuti Kita, kita boleh kira du, Dua, tiga, empat Dua, tiga, empat Kalau ini semakin setul, semakin bawah Ya, dia sambung menurun Ini adalah peluangnya So, kita kena cari masa teknikal rebound Kena ke S ni ah Sudah lepas 3 hari Lepas 3 hari Punya tertinggi So masa ini sudah dah sampai So ini adalah EP yang sangat cantik Tapi ini S ah Adalah berlantun Adalah cruising dia Lebih tinggi daripada tutupnya Yang hari sebelumnya Okay so ini adalah Lepas tu dia akan membawakan anda Untuk dapatkan rezeki yang sangat besar So ini pun sama juga Kenapa dekat sini dia tak Berjadi Eh harga tertinggi teka satu. Ha, dekat sini Dua, tiga, empat Eh, dua, tiga, empat Tiga hari ini ha, berturut betul turun kan Okey, so, dekat, me, dekat sini Kenapa dia tak boleh beli dekat S ah Sebab ini S Dia tak tertutup Dekat harga yang tertutup ah Ini bukan green candle Tapi green candle ini adalah Menipu Okey, so, inilah sepatutnya Hari ini tak ada Menaik bihan dia tu So, kita kena tunggu Dia punya closing Lebih tinggi daripada Sebelum hari itu tertentu Okey, so, untuk dekat sini perlu rujuk juga Untuk get index KLCI sebab kita sentiasa kena berlabuh ikut trend yang menaik lagi menaikkan anda menjadi kebes kesanan jangan sentiasa kita pergi melawan trend kita follow trend kita lagi senang untuk carikan rezeki so untuk sekarangnya aku berbandingkan kepada anda KLCI dengan stock yang I mentioned tadi I tunjukkan tadi you boleh nampakkan dia eh masa KLCI lama, ya yeah, ini saham dia, dia tak bergerak juga tapi kalau KLC idea tengah menaik, ia ini membagikan anda satu perang yang sangat cantik untuk dapatkan rezekinya. So, inilah sentiasa rujuk kepada trend yang betul baru kita pergi berlambung, boleh membantungkan anda untuk menaikkan kekesanan untuk pelaburan anda. So, kalau anda nak belajar lagi lanjut, dipersilakan untuk like and subscribe I video ini. So, nanti I akan mengajarkan sama anda untuk strategi yang lebih advance dalam labu saham.